Bagi lo persahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini, pemirina akan menyuguhkan info menarik dan kabar terbaru dari idola kita. Di kabar pertama kita awali dengan postingan terbarunya Lesti yang baru saja mengunggah potret ya tentunya sedang bermain kuda. Wow, ini kejutan untuk warga Konoha persahabat ya. Diam-diam, Bunda Lesti Kejora kembali aktif latihan olahraga berkuda. Masya Allah, terlihat persahabatnya semakin mahir dan semakin pandai berkuda. Ini Bunda Lesti, ini keren banget. Satu kebanggaan, punya idola yang luar biasa, multi-talenta sekali. Selain bernyanyi, berolahraga juga, Bunda Lesti sangat mahir. Di postingan ini pun, Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat. Lili, maafin kepala kamu kepotong ya Akhirnya libur selama puasa baru mulai lagi berkuda, kata Bunda Lesti. Kuda yang ditunggangi oleh Bunda Lesti itu namanya Lili Persahabat ya. aduh gemes banget ya Kemudian sehat untuk Bunda El Apapun aktivitas yang dilakukan selalu dilancarkan Di komentar pun begitu banyak persahabat tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Mas Fatih Hanuskur Leslar mengatakan Masya Allah badannya dedek mau dong Belangsing begini tuh Dibikin salpon dengan badannya Bunda Les yang langsing banget ya Ada juga tanggapan dari Umdian Masya Allah, Allah Cantiknya Bunda Abang Keren Sehat selalu family Leslar Dan sukses dunia akhiratnya Amin Allahumma amin Masya Allah Begitu banyak doa, dukungan Dan support yang diberikan Untuk Bunda Lesti Kejora, ini luar biasa Berikutnya persahabat disimak juga Ini ada potret Momen spesial juga untuk keluarga Konoha Yang diposting oleh Kak Asila Ini mengunggah momen Buka puasa bersama dengan Bunda Lesti Ini kejutan juga untuk keluarga Konoha Aduh, cute banget ya Melihat sangat cantik Bunda Lesti Dipostingkan ini pun Dibikin salvo kalimat yang ditulis Oleh Kak Asila Buk Purwit Kak Lesti Kejora, di seli terakhir ada foto yang spesial. Thank you Mommy Alfi Basalamah selalu punya cinta yang besar untuk aku dan Kak Lesti. Kita berdua sayang Mommy banget, makasih selalu bilang aku dan Kak Lesti adalah anak-anak Momi yang baik hati. Seneng banget setiap dengar itu, makasih juga untuk doa-doa Momi, untuk kita berdua, saya selalu Mommy, Masya Allah. Alhamdulillah rasa bahagia. Ya. Silatur Rahmi, tetap terjaga dan terjalin dengan baik Kita lihat di slide terakhir persahabat slide kelima Potret kebersamaan keasila, Asila, Bunles dan tentunya Avi Seloma Kita bangga dengan momen spesial ini Mudah-mudahan sehat selalu untuk kalian Dan semoga persahabat ya selalu dikelilingi oleh orang baik Di kolom komentar pun begitu banyak banjir tanggapan yang diberikan Salah satunya dari akun Lesti Al-Fatih FC Masya Allah anak-anak baik dan hebat Belajar yang banyak dari Kak Lesti ya, sila. Untuk urusan mental, sila ada faktor luck dan potensi yang sangat besar Jadikan omongan negatif itu sebagai semangat sila Karena orang yang akan sukses itu tak lepas dari manusia-manusia yang iri dengki Iri dengan pencapaian orang tersebut dengki, karena orang tersebut melaju lebih cepat ketimbang dirinya. Semangat terus berkarya sila, abis ramzi, semangatin sila terus ya bi, untuk terus mengeluarkan karya-karya terbaiknya, amin. Mudah-mudahan bersama ya Sila bisa tentunya mengikuti jejaknya Lesti, menjadi seorang penyanyi yang luar biasa. Kita bangga dengan idola kesayangan yang selalu menjadi inspirasi banyak orang Dan namun yang warga kuno pun dibikin salpok banget kemeja yang dikenakan oleh Bunles Itu kemejanya Papa B, ya kita lihat nih Papa B juga, persahabatnya, pernah memakai baju kemeja yang sama yang dikenakan oleh Bunles Kita lihat juga, persahabatnya, begitu banyak komentar mengenai baju kemeja yang dipakai oleh Bunles Saat foto bareng dengan Kak Asila diantaranya persahabat dari Sendul Putih Bilar emang senyaman itu kok pakai baju suami apalagi yang ada bau badan dia Wow ada juga persahabat ya tanggapan dari ATTP Style Co jangan salah walaupun bau badan tetap sedap katanya Duh, aduh Masya Allah banget ada juga tanggapan dari Kartini 24 bayi jadi kita sifat Papa B beli baju dan barang-barang bagus karena bisa pakai barengan Baju bareng istri, mainan bareng abang katanya Masya Allah Sehat, support, dan dukung terbaik ya Untuk kita semuanya buat Leslar Kemudian kita lihat juga sahabat, Ini ada vlog terbaru yang Tentunya disuguhkan oleh Leslar Entertainment Yang belum menyaksikan Yang belum mampir, yuk langsung cus ke channel Youtube-nya LE. Karena ini momen spesial juga, persahabat untuk keluarga Gonoha disuguhkan BTS video klipnya Lesti Kejora. Wow, ini keren banget nih udah Lesti, persahabat yang mengendarai mobil super mewah di Bali. Mudah-mudahan LS semakin berkembang dan semakin maju. Kemudian kita lihat juga bersahabat. ini ada momen lucunya Abang L yang sangat-sangat benar-benar menggemaskan sekali ya. Lagi tentunya nyoba mainan barunya bersama panda dan ini momen yang lucu banget nih ketika mau pakai sepatunya papap aduh masya allah emang selalu bikin warga konoha tersenyum bahagia saya selalu untuk Al-Fatih semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua amin berikutnya persahabat informasi dari pop fm jakarta lagu lesti berada di puncak nomor pertama dengan lagu insang biasa di wakun cat Joget waktunya dengerin cat dangdut edisi Sabtu 29 April 2023 nama Lesti Kejora dengan lagu insan biasa emang tentunya membuat bangga kita semuanya ini keren banget ya masuk di 10 besar berada di urutan nomor pertama untuk lagu Lesti kemudian juga persahabat ya untuk selanjutnya nih yang paling ditunggu banget nih live Instagramnya kreatif by Indonesia Tentunya ini momen live yang ditunggu banget oleh warga Konoha Spesial Bunda Lesti dengan Pak Mantri Sandiaga Uno Jawaban-jawaban Lesti membuat kita kagum dan bangga sekali ya Dengan apa yang tentunya dijawab oleh Lesti Kejora Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari tentunya Pak Sandiaga Uno Kita makin bangga, makin kagum Apalagi di belakang tuh ada Bapak Bilar juga, ya. Yahaduq, Masya Allah Lesti selalu tentunya membawa nama suaminya Bisnis yang dilakukan oleh Bunda Lesti Kejara pun Itu ada andilnya dari seorang Rizky Mila Disampaikan langsung ya di live ini Masya Allah Berkah barokah untuk bisnisnya Lesti dan Bilar Mudah-mudahan lancar dan sukses untuk usahanya Mudah-mudahan Lesti selalu menjadi inspirasi banyak orang Amin